Hai hey guys, kembali lagi dengan Farid Ahmad TV. Ya, kali ini aku cuma mau ngasih tahu fakta menarik tentang Wikipedia. Oke, okay, jadi, um, si fakta Wikipedia ini saya akan sebutkan beberapa saja, tidak semuanya. Oke, okay? Semu selamat menonton. Wikipedia telah dibuat pada tahun... 997 iya, fakta ini emang membuktikan bahwa dulu ada chipsetnya chipset yang ada di spesial 11 tahunnya ini dia gambarnya ya ini dibuatnya tahun 2008 nah, kalau 2008 kurang 11 sama dengan 1997 oke, lanjut wikipedia dibuat oleh Revo ini kepanjangannya ya, soalnya gue lupa namanya siapa hehehe oke Yeah, oleh dibuat oleh dia. Oke, okay, selain itu juga itu juga tergabung oleh Ivan Lanin. Ya, yeah, itu tergabung apa? Wikipedia itu di disambungkan ke Wikimedia Indonesia, yaitu Ivan Lanin yang pemegang perusahaan Wikimedia itu. Oke, okay, selanjutnya. Wikipedia Bahasa Indonesia ternyata memiliki sebuah DVD. Iya, itu terbukti setelah dia merilis sebuah DVD Chip. Nah, ini dia seperti gambar yang tadi dan ini sebelahnya itu adalah ya DVD-nya. Ya, itu DVD-nya untuk dengan itu katanya dengan harga 20.000 kita bisa membeli Wikipedia DVD itu dengan nama Chip. Oke, lanjut wikipedia indonesia juga memiliki bahasa yang lain selain bahasa Indonesia yaitu bahasa Jawa Sunda Aceh bahasa Bali bahasa Bengkulu mungkin dan lain-lain dan itu masih banyak sekali dan yes karena itu bahasa-bahasa bahasa daerah Indonesia jadi faktor menariknya itu aja dan berikutnya Ya, Wikipedia sendiri Tidak boleh sembarangan Untuk membuat artikel Tanpa membuat bak pasir Atau tidak mengikuti secara Undang-undang Wikipedia um, Ataupun Cara membuat artikelnya kelayakannya Dan itu juga Tidak um, Tidak boleh asal-asalan juga untuk membuatnya Mungkin karena iklan atau promosian Itu tidak boleh ya Jadi udah Ya segitu aja